Oke okay, guys, hari ini... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita mau bikin tutorial Bagaimana cara menyetting uh, Kopling wagon R, Suzuki wagon R. Untuk video lebih selengkapnya Bisa dilihat di bawah ini Ceritanya itu, kopling ini Itu tuh... kalau buat nanjak belum ngedrudut, gitu Udah mati mobilnya jadi, nah setelah saya lihat itu, sepertinya kondisi koplingnya, setelan koplingnya itu terlalu jauh, terlalu dekat. Makanya, seperti atap pengaturannya kita lihat videonya. Oke, langsung saja ini penampakannya. Area dimana sih? Jadi areanya itu ini. Mana yang baru disetel? Jadi yang harus di itu adalah ininya Ini nih Tuh Yang putih-putih itu Caranya seperti apa Pertama adalah adalah Kita harus menurunkan Data coolingnya dulu Kita singkirkan dulu Nah Setelah itu kita lepas ini kita lepas ini ya. Nah, tergantung mau pakai boleh pakai tangan, boleh pakai tang. Kalau misalkan pengen disetel arah koplingnya itu dibikin agak jauh, berarti kita putar ke sini. Ke sini, ke dalam. Kanan. Kalau mau dibikin koplingnya stelannya agak sedikit pendek, putirnya ke sini. Oke. Okay. Silahkan dicoba buat teman-teman yang punya karimun wagon air yang setelan koplingnya kurang enak bisa disetel sendiri tanpa harus ke bengkel. Setelah itu nanti dicoba eh, bagaimana apakah sudah pas atau masih terlalu pendek atau terlalu tinggi. Caranya gampang banget. Setelah ini selesai pasang lagi jangan lupa pasang lagi ini nih bagai pengunci ya biar si ininya enggak Gerak-gerak saat tidak ada perubahan setelan, setelah kita fix kan setelahnya ini ya posisinya di sebelah mana sih? Nah, ini ada aki di bawahnya. Ini nanti sini posisinya di bawah nih. Oke, sampai di sini dulu. Tunggu video selanjutnya. Nanti saya pikir, tahu caranya memasang audio mobil di Karimun Wagon R.